Selamat datang di NNB Pavilion uh, Creative Fashion Design Nah, pintunya aja berbentuk handphone kayak gini Dan ini tampilannya Instagram Kenapa sih kayak gini ceritanya? Nah, 2014 adalah pertama kali saya membuat NNB Dan melalui Instagram Jadi ini tuh seperti uh, mewakili bahwa kita pertama kali NNB ini lewat Instagram halo, selamat pagi, siang, sore, malam tergantung nontonnya kapan ini di sebelah saya sudah ada salah seorang tokoh yang buat saya ini energi dan auranya selalu menginspirasi Asik. selalu apa ya, kayaknya bisa menyulut kreativitas karena energinya nggak habis-habis kayaknya nah di acara Kepo Bisnis kali ini, saya main ke eh sebelum tahu tempatnya, perkenalan dulu kali ya boleh-boleh dengan siapa nih? Uh, halo, saya Devri Akirana, saya pemilik dari usaha NNB NNB, kelihatan kelihatan. Mm. Kelihatan ya, mm. NNB Nah, kita baru aja nih uh, grand opening toko di daerah Jimbaran, Bali di tanggal 12 November Kecil tapi buat saya ini udah kayak mall gitu oh. Saya bilang ini mall Ini mall? Mungkin ukurannya kecil, cuman buat pribadi kayaknya mall ya? Iya, karena mimpi punya ini dari tahun 2017. Dari 2017 mimpi pengen punya mall kecil ini iya, gitu ya? Pengen, iya, mm. pengen banget punya toko. Mm. Itu aja sih sebenarnya kepengennya punya toko. Nah, Alhamdulillah justru malah di pandemi ini yang mungkin ketika orang sedang Mengeluh, hmm? nah, malah buat saya berkahnya luar biasa banget. itu wah disyukuri Ambil. banget ya, ada Bang mujizat. Benar, nah, ini kan ceritanya. Sekarang kita pengen tahu nih, mundur dikit nih siapa sih, gitu ini mungkin, kalau teman-teman yang dulu pernah nonton juga mungkin tahun lalu sempat lah ngobrol-ngobrol-ngobrol cuman, pada tahun lalu, ininya belum ada Ayam, iya bener. kan, mimpinya belum terwujud Betul. nah, waktu itu juga masih belajar-belajar untuk menjadi entrepreneur yang ya. lebih canggih gitu ya nah, kita mau masuk sebentar ke pertanyaan-pertanyaan pertama yang kita mau mundur balik ini mulainya gimana sih menjadi wira usaha entrepreneur tuh kayak apa sih? Kita mau ngobrol-ngobrol sama Devri. Buka. Nah, ini dia rumah Instagramnya NNB secara offline-nya. Kalau di online, kalian bisa langsung aja di at NNB Baby Shop. Nah, kalau di sini semuanya bisa kalian lihat. Ini produk-produk kita. Ini adalah produk bayi pertama kita yang memang kita produksi dari awal yaitu produk bayi ini yang kita samakan dengan sepatu bayinya dan juga aksesorisnya. Keunggulannya adalah dia sudah dicuci dua kali pencucian sebelum dijahit dan setelah dijahit. Kemudian kita semprotkan juga uh, antibakterial yang yang memiliki varian wangi vanila. Jadi once you open the box dari kami, kalian akan mencium wangi vanilanya. Nih contohnya. Ini yang cewek, ini yang cowok. Dan ciri khas kita sepatu ini ada anti-slipnya di bawah. Jadi buat yang bayinya baru mau berdiri, bagus banget. Karena enteng sekali dan udah ada anti-slip. Jadi insya Allah aman untuk dipakai. Nah, kita flashback boleh kan ya? Bernostalgia sebenernya. Bernostalgia. <laughs> itu kan dulu kan kerja kalau nggak salah ya kerja jadi uh, kebetulan saya dari Jakarta memang kerja di salah hmm. satu bank uh, BUMN hmm. di Indonesia hmm. selama kurang lebih empat tahunan lah gitu hmm. di sana terus karena saya harus ngikut suami yang pekerjaannya di hotel hmm. akhirnya saya move ke Bali untuk menemani beliau okay. ceritanya sambil hmm. itu juga saya masih sekolah sih karena kebetulan saya dapat beasiswa S2 juga di hmm. universitas Jakarta jadi bolak-balik tuh dalam keadaan hamil gitu oke okay. hamil kedua dulu, hamil kedua itu saya masih bolak-balik Jakarta-Bali banyak yang masih di Jakarta bahkan gak di Bali itu karena posisinya masih ada kakaknya masih kecil juga tapi saya hamil, tapi juga saya lagi S2 gitu, jadi pokoknya kayaknya complicated gitu karena kan loh. energinya <laughs> banyak kan, yang diurusnya <laughs> bisa banyak teman Jangan. kalau perempuan emang gitu, jadi <laughs> oh bukan iya gitu. coba deh Padonal tanya sama istri juga pasti energinya perempuan lebih banyak nah tapi di tahun itu tuh saya merasa saya masih kurang sibuk Padonal. Donald jadi, <laughs> merasa kurang <laughs> sibuk? Okay. karena mungkin biasa kerja <laughs> gitu loh, karena <laughs> kan biasa kerja kita biasa kerja di kantoran uh, dari jam 8 sampai jam 6, jam 7 <laughs> gitu tiba-tiba Gak kerja, gitu kan uh. memang sesuatu yang gak gampang juga untuk orang yang biasa bekerja tiba-tiba harus uh, tidak bekerja, itu gak uh. gampang. Nah ketika memang saya ada kegiatan sekolah itu, saya merasa saya gak begitu banyak kegiatan. Uh. Even saya punya satu yang dalam root, satu yang kakak gitu ya, tapi kayaknya masih kurang aja gitu. Jadi waktu anak hamil itu udah gede, hamilnya udah enam bulanan gitu, uh. memang saya sudah mulai ngeliat eh gimana sih cara bikin sepatu baik gitu oh, tapi cuma buat pribadi, buat bukan pribadi. untuk di, gak mm -hmm. kepikiran untuk dijual mm. kok, jadi untuk pribadi aja Oh kayak gitu toh pakai kain flanel lihat dari Google gitu mm. oke oh, pakai flanel toh kayak gitu tuh caranya tuh saya gambar aja patronnya sendiri gitu karena kan nggak terlalu susah cuma kayak letter U gitu. Ngeton eh. juga sih. Oke. Okay. <laughs> <laughs> Adalah pakai kain letter U gitu digambar terus oh mm. kayak gini caranya tuh nanti pakai kain apa aja kain-kain bekas gitu yang dari baju mm. saya guntingin jeans yang nggak kepake okay. diguntingin mm -hmm. awalnya cuma saya lucu juga ya, ternyata gitu terus ternyata berarti bener kata orang tua kan katanya kalau kalau lagi hamil tuh harusnya nggak boleh jahit, katanya gitu kan. Uh -huh. Bener loh, uh, umur tujuh bulan juga baru, saya udah melahirkan. Uh -huh. Jadi anak saya yang kedua itu prematur. prematur. Nah, uh, nah prematurnya pas lagi posisinya di Bali, uh -huh. Yang tadinya kita mau lahiran di Jakarta kan? Kalau di Jakarta saya banyak keluarga, di sini kita nggak punya keluarga soalnya. Uh -huh. Jadi ceritanya lahirannya di Jakarta aja sih, cuman. Ternyata tujuh bulan gitu, kita udah asal udah hamil, eh udah melahirkan. Ya. Sorry, uh, udah But melahirkan gitu. Jadi, di dalam keadaan prematur, baiknya itu kecil. Nah, ketika kecil itu, saya semakin ngeliat kakinya tuh kecil banget, cuma tujuh oh, senti gitu okay. loh. Jadi, sedangkan saya koleksi sepatu kakaknya mm -hmm. yang notabene sama-sama perempuan, saya koleksi banget sepatu kakaknya, nah nggak bisa kepake pakai kaos kaki aja kelonggaran ya, kok bener -bener. gitu jadi akhirnya dari situ eh iya yes, saya kemarin sempat bikin dari dari ini dari kain jeans waktu itu akhirnya saya coba cari lagi oh pakai kain flanel ya udah saya cari kain flanel tuh kayak apa sih saya juga belum pernah tahu kain flanel itu kayak hmm. apa oh kayak gini oh ternyata lembut ya ya udah dibikinin lucu jadinya gampang dimasukin juga sepatunya terus udah gitu saya kasih pita kasih kayak gitu-gitu nah 2014 itulah akhirnya karena mulai banyak teman-teman yang nanya, waktu itu kita uploadnya di Pet, zaman itu. Hmm, ya, oh, pet, oh ada si ya. pet. Nah, kebetulan ada teman yang lahirannya nggak jauh dari anak saya. Hmm. Dia minta, terus saya kasih. Dia upload juga di Pet. Kebetulan dia keluarganya keluarga selebritis lah, banyak hmm. banyak yang uh, apa mengenal dia, mengenal dia gitu. Hmm. Jadi banyak yang komen, lucu banget. Spot dapat dari mana? Dari mana? Akhirnya banyak yang tanya awalnya nggak dijual, ada 1,2,3 ya aku kasih, aku bikinin kasih, aku bikin kasih, lama-lama dicape -lama, ya cape juga <laughs> gitu kan karena aku juga nggak pinter jahit saat itu aja, atau tidak sebisanya jahit, ya. sebisanya mm. gitu akhirnya ya udah dari situlah baru kita mulai jual dengan harga dulu cuma Rp40.000, karena packagingnya juga cuma packaging Bisa tile biasa aja mm. terus juga belum pakai anti-slip, masih hanya pakai kain flanel yang polos mm. gitu Jadi belum sampai sejauh sampai detik ini sih uhum. gitu. Nah dari situlah mulailah 2014 saya memutuskan untuk bulan Mei itu, oke okay deh kita uh, benerin aja deh mau dibenerin uhum. gitu. Oke okay deh kita jualan aja deh bener. Tapi nggak kepikiran juga sampai sejauh ini ya. Uhum. Belum kepikiran. Pokoknya hanya jualan, produksi ada yang beli kita bikin, kita bikin uh, ada yang beli kita bikin gitu aja. Uhum. Dan pertama kali itu kita uh, beli box akhirnya bentuknya itu segi lima. Aku ingat banget itu pertama kali cuma 100 isi saya oh. karena kan nggak kepikiran ya 100 box ternyata dalam waktu dua minggu habis oh. nah dari situlah akhirnya oh ternyata peminatnya banyak ya tahun itu tuh ya di tahun 2014 ternyata ternyata banyak mungkin karena saya semuanya pure dari Instagram. Okay. Jadi saya nggak pernah off offline itu toko itu nggak ada. Okay, Jadi benar bener Instagram jualan saya itu cuma di Instagram. Uh -huh. Ya udah 2014 bagus penjualannya sampai akhirnya di 2015 uh, apa Instagram kita sempat di tag sama Ashanti, Bunda Ashanti waktu Arsi melahirkan. Uh -huh. uh, itu kita waktu itu bikinkan sepatu dia dari Swarovski semuanya oh. full Swarovski. Oh. Nah dari situ ternyata waktu itu bunda Aisyah itu Instagramnya itu masih baru 350 ribuan kok belum sampai M -M an uh -huh. kayak sekarang gitu itu sangat membantu sangat efek banget buat ke kita. Tapi itu kan lahirnya sebenarnya bisa sampai ke poin itu karena dari pengalaman sendiri. Ini ya. kayaknya buat sepatu bayi yang kecil, mm -hmm. bayinya sendiri prematur kan nggak ada yang jual. Gak ada yang jual. Mesti ya. bisa bikin, betul. berkarya justru di saat-saat yang boleh dibilang bukan saat-saat yang indah sebenarnya ya. Iya. Karena kan namanya anak lahir prematur iya, kan deg-degan. Tapi ada kreativitas mm -mm. ditaruhkan, Bener. dituangin malah menjadi sebuah Sesuatu prospek bisnis. Betul banget sampai dilihat sama bunda Santi. Iya bener, Jadi ya pokoknya perjalanannya sih memang uh, saat itu sih fine aja ya mm. gitu, bagus-bagus aja gitu. Ternyata ada ada orang yang minat. Mungkin karena zaman dulu juga produk-produk dari luar susah ya, Pedonalnya nggak segampang mm. sekarang kan. Iya. Dulu juga marketplace ada tapi juga nggak seheboh sekarang, sekarang gitu. Mm. Jadi Penjualan kita luar biasa banget, memang dari Instagram saja. Okay. Dari Instagram saja, tapi memang dari 2015 kita juga sudah punya website. Mm -hmm. Jadi 2015 itu kita sudah mengaktifkan website dan penjualan di website lumayan ada, tapi mm -hmm. tidak sekencar ya Instagram itu. Dulu memang luar biasa banget, padahal Instagram itu okay. algoritmanya juga nggak yang serempong sekarang. sekarang iya. <laughs> Lanjut kita ke mana nih? Ke sini ya. Nah ini adalah brand keduanya kita yaitu haluan namanya halu.kids kalau di Instagram Nah di haluan ini memang saya lebih ingin berkreasi mulai dari anak ke dewasa Nah kreasi dalam bentuk apa bukan hanya dalam bentuk jenis bajunya fashionnya seperti apa tapi juga coraknya Contohnya seperti ini, ini adalah corak yang kita gambar sendiri kemudian kita masukkan ke dalam sebuah kain kaos yang kita perinting dan kita jadiin kaos Korea kita bilangin kaos Korea karena bentuknya bomber besar gitu nah terus juga ada kayak gini nah ini yang membantu kami waktu pandemi terjadi dan jaket jaket inilah yang membantu menaikkan omset kami jaket pelindung diri atau saya bilangin jaket corona macam-macam sebenarnya coraknya dan semua corak ini kita yang desain sendiri. Contohnya kayak yang ini pertama kali banget saya buat e, jaket pelindung diri adalah e, jendela Indonesia. Saya beri nama ini jendela Indonesia kenapa? Karena ada storynya nya di sini. Kamu akan melihat karena keragaman dari Indonesia itu apa. Nah tuh lucu kan, keren kan. Ini berbentuk coat, bahannya yang paling bagus karena bahannya ini kita produksi bahan katun yang kita coating dengan waterproof sehingga menghasilkan water drop. Jadi kalau ada punca pencerata, apa, menceratan ngomong orang droplet banget lah ini bahannya. Jadi sangat aman. Jadi kalau kita pergi-pergi kita akan merasa lebih safety tapi juga tetap trendy dengan coraknya lucu-lucu. Ini ini udah sampai ke Korea loh. yang pasti harus mau itu aja mau apa mau mau beneran mau saya waktu itu ditantang oleh Womanpreneur Community Indonesia untuk membuat suatu produk anak yang masih ada unsur tradisionalnya itu menggunakan bahan batik yang tadi saya di awal bilang kalau kamu mempunyai cita-cita besar langkah kamu juga pasti besar effortnya juga pasti besar capeknya ya luar biasa.